Baiklah persahabat Leslor, dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bangun akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru Seputar Lesti dan Rizky Bilar Begabar pertama persahabat, kita mendapatkan kabar spesial Membanggakan pastinya dari Papa Bilar Di akun instagram pribadinya Papa Bilar ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Bamsut Ketua MPR Republik Indonesia Wow, Allah banget ya Dan kita juga salvo dengan kalimat Kamsen panjang yang dituliskan Bapak mengatakan Saya dan Lesti Kejora Serta jajaran Leslar Metaverse Yaitu SEO Reza Rere dan Khairman Rudi Salim Berterima kasih kepada Bapak Bambang Susatyo Karena kami telah diterima Dan diberi nasihat Untuk dapat mengembangkan Leslar Metaverse kami sangat bersyukur sejak peluncuran private sale dan Cell yang terjual kurang dari 12 menit menjadi rekor tersendiri di dunia digital Indonesia pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dan beberapa hari lalu kami telah melakukan public sale di Pancake Swap dan karena tingginya permintaan dalam 24 jam Valunya sudah meningkat lebih dari 350 Semoga level Metaverse dengan roadmap yang terstruktur dan sistematis dapat membangun dan menciptakan dunia digital Indonesia yang semakin baik dan dapat bermanfaat bagi perekonomian bangsa ke depannya. Ini sih luar biasa banget sahabat yang itulah kalimat yang disampaikan, yang dituliskan oleh Papa Bilar. Semoga Leslar Metaverse terus berkembang, sukses dan jaya selalu Amin Di postingan Bapak Bila ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ada komentar dari TV Fitri Karlina Alhamdulillah semoga makin lancar dan sukses bisnis-bisnisnya Leslar Amin Masya banget ya TV Fitri Selalu mendoakan dan mensupport yang terbaik untuk idola kita Berikutnya ada tanggapan dari Kobas yang mengatakan, "Congratulations, kakak dan dedek ya, tuh ini support yang diberikan dari Kobas untuk Leslar. Mudah-mudahan doa baik dari orang-orang baik juga terkabul." Amin. Dan berikutnya, para sahabat ada hubungan spesial juga yang kita dari Ayah Kejora. Kita lihat aja nih, wow, masya Allah banget ya, akhirnya kesampaian juga nih. Ayah Kejora menemani putri kesayangan, Bunda Lesti Kejora Persahabatnya perhatikan tuh Begitu sayangnya, begitu tulusnya support dari orang tua Kepada anak tercinta dari Ayah Kejora Untuk Bunda Lesti, Masya Allah banget ya Kita semakin bangga, semakin bahagia pastinya Melihat idola kesangan kita tersenyum bahagia di postingan ini pun kita juga selaku dengan kalimat komentar dari Rara Lida. Rara mengatakan mau juga ditemenin abah katanya tua. Lida Rara juga ini mau banget nih ditemenin oleh ayah gejora. Masya Allah ya. Mudah-mudahan pertemanan Rara dan Bunda Lesti tetap, -tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya persahabat ada unggahan spesial juga yang terdapat kan, masya allah ya penampilan Bunda Lesti saat live streaming di YouTube Heaven likes tadi memang luar biasa penampilan cantik dan mempesona membuat warga Konoha pastinya bangga dan sekaligus bahagia. Dan kita lihat juga persahabat ini momen spesial ketika Bunda Lesti masuk ke ruangan langsung ditandu persahabat ya ini sih membuat warga Konoha bahagia banget ya dan kita juga salvo dengan kalimat yang diposting di unggahan ini siapa yang ikutan kaget lihat bunda Lesti kejuara ditandu masuk ke dalam so wow pastinya semua kaget dan pastinya bahagia apalagi bunda Lesti memakai gaun yang tentunya bertemakan India persahabat ya ini luar biasa masya Allah dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ada info penting untuk warga Konoha Langsung dari Leslar Metaverse Disimak, diperhatikan Info yang kita dapatkan dari Leslar Metaverse Bahwasanya besok hari Jumat Ternyata kejutan akan kita dapatkan kembali Lesti dan Mila Ini akan live persahabat di akun Instagram Leslar Metaverse Disimak persahabat Hai Leslarian, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba The Royalist akan mengadakan Ama Session Express Conference pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 pukul 14.30 waktu Nusya Barat. Live di Discord atau Telegram atau Instagram, kami akan memilih 10 pertanyaan acak dari Google Form dan 3 pertanyaan langsung pada saat sesi Ama dilaksanakan. Untuk link google form, pertanyaan bisa didapatkan di grup telegram resmi kami. Tuh, diharapkan semua berpartisipasi untuk semua Leslarian. See you. Oh Itulah kalimat info yang kita dapatkan dari Leslar Metaverse. Karena bakal ada kejutan, ada acara AMA, Ask Me Anything. Live Instagram, Telegram, dan Discord. Hari Jumat, besok tanggal 11, 2022, bulan Maret pukul 14.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia barat. Jangan sampai lupa sahabat dicatat jamnya ya. Ini besok akan dihadirkan Bunda Lestri dan Papa Bilar. Mudah-mudahan ada kejutan yang membuat kita semakin bangga dan bahagia kembali. Doakan juga untuk kelas luar metaverse semoga sukses dan jaya selalu. Berikutnya ada momen spesial juga kita dapatkan. Wow, Masya banget ya BBL ternyata ikut menemani Bunda Dan lagi dijaga oleh tim Leslar Ini sih luar biasa banget ya Alhamdulillah BBL lagi dijagain oleh Leslar Tim Luar biasa, kita bangga Bunda Lesti kerja selalu ditemani oleh BBL Mudah-mudahan ada kejutan kembali yang kita dapatkan di malam hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik